Baik, sebelum kita ke ramalannya, saya informasikan terlebih dahulu, bahwasannya ramalan ini bersifat umum dan tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa ada kecocokan, tonton terus video setiap ramalan yang ada di, di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Dan di sini kita akan meramalkan tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Capricorn di bulan April tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil tahu kesehatan seorang Capricorn di bulan April tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Capricorn di bulan April tahun 2020. selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan dan bisnis usaha Karim seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 setelah kita mendapatkan kartu per kategori kini saatnya kita akan mengambil kartu support ataupun energi yang didapatkan seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 pertama kita akan mengambil kartu support energi tentang kesehatan dan kemudian kita akan mengambil kartu support energi tentang keuangan selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan bisnis dan usaha serta karir seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi tentang hubungan asmara seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 Oke setelah itu kita akan mengambil kartu kesimpulan per kategori untuk seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 dan kartu ini biasanya kita letakkan di bagian yang paling atas Oke pertama-tama kita akan bukakan kartu tentang kesehatan seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 dan kartunya adalah Form of Swords cara umum digambarkan ini refleksi diri dan temukan jawaban di dalam dirimu sendiri namun untuk kesehatan songa Capricorn di bulan April tahun 2020 kamu itu terlalu memaksakan kehendak, bekerja terlalu keras dan kamu bekerja sendiri tanpa memikirkan ataupun tanpa menerima masukan dari orang lain, kamu itu bekerja terlalu keras sehingga kesehatan mudrop dan kamu membutuhkan istirahat dan kamu membutuhkan refleksi diri serta piknik di waktu-waktu duangmu Disarankan untuk seorang Capricorn Bekerjalah sesuai waktu yang kamu tentukan Dan jangan memaksakan diri Sehingga kesehatanmu akan lebih bagus Di bulan-bulan berikutnya Dan untuk support energi yang kamu dapatkan Di bulan April adalah King of One King of One itu diartikan Secara umum adalah Seseorang yang lebih tua dari dirimu Dan disini untuk seorang Capricorn Kesehatannya akan semakin drop dengan memaksakan kehendaknya ataupun dengan memaksakan diri untuk bekerja terlalu larut malam dan bekerja di luar waktu Sehingga istirahatnya kurang sini istirahatnya tak menentu dan ia butuh piknik Motivasi ataupun energi yang kamu dapatkan adalah dari seseorang rekan kerjamu yang lebih tua darimu Ataupun yang lebih berpengalaman darimu dari Dia akan memberikan masukan kepadamu untuk beristirahat sejenak dan membuat badanmu istirahat sejenak sehingga kamu bisa fit kembali di bulan-bulan berikutnya ataupun di keesokan harinya selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 dan kartunya adalah nine of pentacles secara umum ini diartikan berkecukupan jadi untuk siapang Capricorn di bulan April tahun 2020, keuanganmu akan semakin berkecukupan dengan kerja keras yang kamu lakukan selama ini akan membuahkan hasil di bulan April tahun 2020. Sehingga di bulan April nanti keuanganmu akan serba berkecukupan, serba stabil dan tidak akan ada kata-kata minus di bulan April tahun 2020 tentang keuanganmu kebutuhanmu akan bisa kamu cukupi dan kamu sanggupi di bulan April tahun 2020 dengan keuangan yang sangat-sangat indah ataupun yang sangat mendapatkan hasil dari semua bergeneraasi yang kamu lakukan selama ini dan untuk support energi yang kamu dapatkan di bulan April tahun 2020 adalah page ofwan Page of Swords di sini menandakan seorang anak yang usianya nol sampai dengan 15 tahun namun untuk seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 motivasi yang kamu miliki ataupun support yang kamu miliki adalah seorang anak-anak ataupun yang dikategorikan seorang anak akan menyuruhmu ataupun memotivasimu untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan April tahun 2020 sehingga kamu akan mendapatkan Keuangan yang sangat berkecukupan di bulan April Dengan hasil kerja, kerja yang kamu lakukan selama ini Selanjutnya kita ke kartu Pekerjaan karir dan usaha seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 Dan kartunya adalah Nine of One. Di Disini secara umum menandakan melakukan hal secara sendiri Dan mulailah belajar dari orang lain untuk seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 pekerjaanmu selalu kamu lakukan dengan cara dan idemu sendiri sehingga membuat dirimu semakin drop dan semakin drop dan badanmu akan semakin lelah di sini dianjurkan untuk seorang Capricorn mulailah bekerja ataupun bekerja sama dengan orang lain ataupun setidaknya menerima masukan dari orang lain ataupun kamu akan meniru atau belajar dari orang lain sehingga pekerjaanmu akan terasa lebih ringan dan pekerjaanmu akan semakin cepat selesai dan untuk dukungan energi yang kamu dapatkan di bulan April adalah King of sword King of sword diartikan secara umum itu adalah pria yang lebih tua dari dirimu ataupun seorang pria yang sudah matang dan sudah berusia dari 30 tahun ke atas di sini Sangat jelas terlihat Pekerjaan yang kamu lakukan dengan cara dirimu sendiri Dan memaksakan dirimu untuk bekerja keras Tanpa meminta bantuan orang lain Sangat-sangat mempengaruhi pekerjaanmu Dan kamu mendapatkan saran dari seseorang ataupun rekan kerjamu yang lebih senior dari dirimu Dan yang lebih berpengalaman darimu Sehingga ia memberikan masukan kepada dirimu Untuk mempermudah pekerjaanmu dan, dan untuk memperingan pekerjaanmu agar cepat selesai dan agar badanmu tidak drop dan tidak memaksakan kehendak dan untuk hubungan asmaram di bulan April tahun 2020 adalah for of cup disini secara umum menggambarkan kamu harus lebih memikirkan atau menimbang suatu hubungan untuk seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 kerja keras yang kamu lakukan dengan keuangan yang berkecukupan dan kamu melakukan semua hal itu sendiri akan berdampak kepada hubungan asmaramu Di sini kamu melakukan itu semua demi seorang pasangan di bulan April nanti, seorang Capricorn disarankan agar lebih menimbang kembali hubungan asmaranya dengan pasangan yang membuatnya bekerja keras sehingga dia lupa waktu untuk beristirahat Pasanganmu sangat jarang memperhatikan dirimu dan memperhatikan kesehatanmu Sehingga di bulan April nanti Capricorn disarankan untuk menimbang kembali hubungan asmara dengan pasangan Dan dukungan energi yang kamu dapatkan di bulan April nanti adalah king of pentacle king of pentacle itu diartikan secara umum seseorang yang lebih tua ataupun yang sudah berpengalaman dari dirimu di sini sangat jelas terlihat hubungan asmaramu kamu harus menimbangnya kembali dan kamu harus meminta saran dari seseorang yang lebih senior ataupun orang yang sudah pernah merasakan apa yang kamu rasakan saat ini disarankan kamu meminta saran dari seseorang yang lebih senior dari dirimu. Dan untuk kartu kesimpulan seorang kafir di bulan April tahun 2020 kartunya adalah desa. Desa itu secara umum diartikan pencerahan kecerahan ataupun bimbingan di sini. Kita gabungkan dengan kartu kesehatanmu Kesehatanmu semakin drop di bulan April Dengan cara kamu bekerja sendiri Ataupun memaksakan kehendak sendiri Sehingga kamu drop dan membutuhkan piknik Ataupun istirahat sejenak Motivasi ini kamu dapatkan Dari seseorang yang lebih senior darimu Ataupun yang lebih tua darimu Ini bisa saja rekan kerja Ataupun orang-orang terdekatmu mereka akan memberikan pencerahan kepada setiap pekerjaanmu dan setiap masalah yang kamu hadapi tentang kesehatan di bulan April tahun 2020. Dan untuk kartu keuangan, desain itu menandakan keuanganmu yang berkecukupan di bulan April tahun 2020 yang mendapatkan support ataupun motivasi dari seorang anak sehingga membuat masa depan seorang anak tersebut akan lebih cerah dan lebih bagus di bulan April tahun 2020 di sini seorang Capricorn akan lebih membuat pencerahan ataupun menjamin masa depan seorang anak tersebut akan lebih cerah di bulan April tahun 2020 dengan keuangan yang berkecukupan dan selanjutnya kita akan ke kartu karir seorang Capricorn di bulan April tahun 2020. Dan di sini, pekerjaan yang kamu lakukan dengan caramu sendiri ataupun dengan gayamu sendiri membuatmu semakin terbebani dan semakin sulit untuk melaksanakan suatu pekerjaan tersebut. Dan di sini juga kamu dapatkan motivasi ataupun masukan dari seseorang yang lebih senior darimu sehingga dia mampu untuk mencerahi hari-harimu dan melakukan pekerjaan yang tadinya berat semakin ringan untuk kamu lakukan di bulan April tahun 2020. Selanjutnya, kita akan gabungkan dengan kartu hubungan asmaramu. Di sini kamu disarankan menimbang kembali hubungan asmara dengan pasangan yang didukung dari seorang rekan kerja ataupun seorang yang lebih senior ata ataupun seseorang yang sudah pernah merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Di sini sangat jelas terlihat seseorang itu akan memberikan percerahan kepada dirimu dan langkah apa yang akan kamu lakukan untuk hubungan asmaramu di bulan April tahun 2020 percerahan ini ataupun masukan ini sangat bersifat positif dan bersifat bagus sekali kepada hubungan asmaramu di bulan April tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 adalah